kabar teman-teman semua semoga teman-teman semua baik-baik aja baiklah pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk meng unboxing dan mereview Bros titanium yang saya pesan dari shopee so yang baru pertama kali mampir jangan lupa subscribe Saya selanjutnya, oke. Okay. Check Baiklah, kita mulai saja unboxing-nya dan review bros titanium ini, paketnya sudah saya terima. nah di sini tertulis pengirimnya dari Tefania Store. Tefania Store nanti yang mau samaan saya cantumkan link di deskripsi video saya. ya Oke dicek aja nanti setelah tayang video saya. ini pengirimnya dari Kabupaten Jepara. Baiklah kita buka sekarang, oke? Okay? di sini ada hektar hektar, cuman sudah saya buka hektarnya biar biar nggak terbang kemana-mana karena di sini banyak anginnya. di sini juga ada hektarnya kita buka dulu. Buka. Nah, ini satu teman-teman, ya. Kita taruh dulu, ini satu lagi. Nah, ini, ini, ini ya, teman-teman. Setelah kita buka di dalam ini, saya pesan dua bersama teman saya satu lagi punya teman saya dan satu lagi punya saya oke kita taruh aja kita buka satu, kita buka satu ya oke, yang pertama kita buka ini Bagus ya cara packingnya. Uh, sudah ditaruh di dalam ini. Disediakan kotak yang minimalis. Yang cocok untuk brosnya. Nah, dan satu lagi. Ini bisa kita buka ya. Nah, nah. ini ya bentuk di dalam kotaknya ya. Kemudian kita buka. Oke, kita buka ya. Nah, kita buka. Kotaknya saya taruh ya. Saya taruh. Nah, ada di dalam plastik. Nah, nah. ini ya teman-teman. Nah, ini bentuk di dalam plastiknya. Oke, kita buka ya dari dalam plastiknya yang pertama. Kita buka yang di tangan kanan saya saya taruh dulu plastiknya yang satu lagi di tangan kiri saya saya buka dulu kita taruh juga plastiknya oke okay. nah yang di kanan saya namanya Tuti Mahyani SPSI dan yang di kiri saya itu Irma Nofa Asriati dan ini ini adalah Jeruan ya, ini ya, Tut Wuri Handayani ya. Nah, ini brosnya, ini kokoh, bagus, dan tidak berkarat. Nah, bentuknya seperti ini, kita buka ya. Nah, kita buka. Nah, brosnya tidak akan melukai jilbab kita ataupun kerudung kita, dan ini juga bagus, kokoh, nggak lembek. Nah, nggak lembek ya. Beliau guru BK. Kalau saya saya tulis di sini guru produktif. Kita pakai ya. Kita pakai di sini ya. Kita pakai ya. Nah, kita pakai tidak penuh ya tidak penuh saya pakai ya jadi dia agak ini ini di sampingnya ya oke okay. nah ini saya pakai dua-dua ya sebenarnya punya saya yang ini karena nama saya imanof asriati dan ini nama teman saya biar sekalian saya pesan biar murah ongkirnya nah begini bentuknya kan walaupun namanya lebih dari 16 huruf tidak masalah murah-murah aja ini dipesan pre order kita pesan dulu request kita nama kita model kita yang mana nah nanti si penjualnya yang yang merespon nanti kita chat di Pia, Pia nya Kayak mana yang kita mau Kita pesan Melalui Pia shopee Kita chat di Pia shopee Ramah banget Penjualnya Ramah banget Dan responnya juga Nggak kelamaan Nunggunya Baiklah kita buka saja Saya pakai punya sendiri saja oke okay. Begini penempatannya ini kokoh nih, nggak lembek dia, bagus. Coba ya saya buka dulu ya. Gini. Nah, nampak ya? Nah, Irma nampak SPD. Yang satu lagi. Nah, nah. nanti teman-teman kalau -teman, saya tautkan link dan beserta nama tokonya Jangan takut Ini bagus kok bahannya Jadinya seperti ini Kokoh Gak gampang berkarat, Gak lembek Bagus nih ya Ini teman-teman yang lagi nyari papan nama Untuk bahan titanium boleh